Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua Kembali lagi ke youtube channel aku Elin Herlina Alhamdulillah Bisa share lagi kegiatan aku hari ini Ini tuh sebelum Ramadan ya Jadi hari ini Aku ada acara gitu ya uh, Acara munggahan Kalau di daerah aku Namanya munggahan Alias makan-makan sebelum uh, memasuki bulan suci ramadan dan aku mau bikin nasi liwet gitu ya uh, dulu aku pernah bikin ya bukan bikin sih bikin video cuma pas bikin nasi liwetnya tuh nggak aku rekam ya karena emang ribet dan kesiangan gitu dan di video kali ini aku mau bikin di videoin gitu ya ini caranya dan tadi udah aku bersihin ya si cuci beras gitu ya tiga kali dan aku kasih serai salam bawang goreng dan minyak lalu aku mau masukin si teri cuma terinya belum mateng gitu dan ini aku lagi ngangkatin si tahu dan ini alhamdulillah terinya teri nasinya udah mateng aku mau masukin ke nasi liwet rice cooker jadi aku nasi bikin nasi kuningnya eh nasi liwetnya pakai rice cooker gitu ya teman-teman. dan ini hanya sebagian aja takutnya keasinan gitu lanjut aku pakein masako dan ada lengkuas ya tadi aku belum sebutin dan ini aku tambahin lagi si air panasnya dan udah aku masukin ke magicom gitu ya teman-teman alias rice cooker dan aku juga sambil goreng ikan asin dan ini aku mau rebus si daun singkong untuk lalapannya dan ini juga ada kangkung aku mau potongin menunya ada tempe tahu dan ini juga aku lagi ke saudara aku nih di belakang rumah deket banget 5 langkah ya ke dapur uh, kakak ipar aku jadi masaknya tuh dibagi dua gitu ya kakak aku ke bagian masak jengkol dan sambal dan ada masak tekokak katanya dan ini lanjut aku juga mau bumbuin si tempe ya tempe telat datang ya karena saudara aku baru pulang dari pasar gitu karena di tukang sayur katanya habis gitu ya menu di tukang sayur katanya habis lagi musim liliwetan ya di kampung aku hampir semua keluarga pada bikin gitu ya nasi liwet dan itu adalah tradisi di daerah aku ya temen temen Gimana nih di tempat-tempat bunda-bunda semua Sama nggak kayak aku Suka bikin nasi lewat Sebelum memasuki Ramadan gitu Oh ya teman-teman aku belum sapa-sapa nih Teman-teman semua Apa kabarnya nih teman-teman semua Semoga teman-teman semua Dalam keadaan sehat, walafiat, Dimurahkan rezekinya, dilancarkan Segala urusannya Amin amin ya robbal alamin Dan ini Aku masak kangkungnya seperti ini ya, ditutup aja langsung matang itu ya teman-teman. Gak perlu diaduk-aduk dulu, langsung aja tutup dan setelah itu aku masukin bumbu. Ini bumbunya aku hanya pakai bawang merah, bawang putih, gula pas, gula merah, gula pasir sedikit dan garam masak kok. Gitu aja ya teman-teman. Dan ini alhamdulillah udah matang Menunya ada tempe kangkung tekokak, jengkol goreng, nasi liwet, ikan asin, dan lalaban dan tahu dan ini tempe juga dan ada sambal. Aku mm, makan bersama keluarga aku ya teman-teman. Alhamdulillah ini cuma sebagian ya yang ngumpulnya yang lainnya belum ada gitu. Uh, sebelum ke lanjut ke video, mohon dong teman-teman uh, dukung channel aku dengan cara like video, komen, dan subscribe nya ya teman-teman. Dan ini aku juga lagi nge apa ya ngeratain gitu ya, ngebagiin masukin nasi ke daun pisangnya bersama ponakan aku nih sama kakak-kakak aku. Oh ya teman-teman lagi pada ngapain nih pas nonton video aku. Eh, selamat memasuki bulan suci Ramadan ya teman-teman. Mohon maaf lahir dan batin. Aku ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mau mengklik video aku, yang sudah mau nge -like dan udah nge-subscribe. Ayo teman-teman, mari makan, selamat makan. Mohon maaf ya kalau video aku pas di-uploadnya, pas bulan suci Ramadan ya. Hmm, karena aku emang editnya pas subuh gitu ya teman-teman dan aku mau upload siang atau sore gitu ya aku gak tahu nanti gimana baiknya aja dan ini lanjut aku makan ya alhamdulillah nikmat banget makan bersama keluarga aku dan setelah sorenya ini aku beberes jam 5 gitu ya sambil masak nasi eh masak air ditunggu ya itu di bawah ada api gitu ya itu aku lagi masak air buat mandiin anak aku dan sambil mm, nyuci piring gitu yang menumpuk ya tadi bekas masak-masak seperti inilah kalau udah masak-masak ya pasti cucian ya numpuk gitu pekerjaan ibu rumah tangga emang seperti ini ya teman-teman selalu saja ada cucian, kalau nggak dicuci ya mau gimana aja ya teman-teman, masa harus dibuang? Oh iya teman-teman uh, mau masak apa nih buat menu sahur hari ini? Bisa tulis di kolom komentarnya ya teman-teman, share dong uh, aktivitas bunda-bunda juga ya teman-teman kalau aku sih mau bikin nas, eh, ayam goreng aja ya sama sayur capcai karena aku mm, puasanya hanya berdua sama anak aku jadi paksu lagi gak ada gitu ya lagi eh, kerja gitu ya sebulan ke Jakarta dulu jadi menu aku hanya itu aja cuma sepertinya aku gak akan bikin video pas sahur ya teman-teman karena aku kayaknya capek gitu, seharian sibuk gitu ya, aku juga pagi-pagi udah ke sawah nanam kangkung, cuma gak aku videoin. Karena emang super riweh ya teman-teman, karena aku pengen nyantai ya pas bulan puasa gitu. Oke teman-teman, dan ini cuciannya, baru beres sebagiannya ya, tinggal nyuci bak kuali-kualinya. Dan aku juga sambil mandiin anak aku ya tadi, eh, tadi lagi berendam gitu karena airnya udah panas. Aku juga lanjut masak airnya buat termos termos aku. Dan cuma gak aku sempet rekam ya teman-teman. Karena emang riweh ya harus semuanya videoin Mengharap dimaklumi ya teman-teman. Dan ini maafkan ya kuali-kuali aku yang belakangnya pada hitam. Aku males banget ya untuk gosok-gosokin sebenarnya ini gampang ya pakai abu gosok juga. Bersih gitu ya teman-teman cuma aku lagi males aja. Jadi harap maklumnya teman-teman. Oke teman-teman sampai di sini dulu ya untuk video kali ini. Terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya ya, teman-teman.